Dikisahkan suatu ketika baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Para sahabat menjawab, tentu engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah menundukkan wajahnya, dan seketika Rasulullah menangis di hadapan para sahabatnya. Lalu sahabat bertanya, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Sambil terisak-isak baginda Rasulullah berkata, wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian siapa yang paling mulia itu? Mereka adalah orang yang akan lahir jauh setelah aku wafat, dan nantinya mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian? Mereka tak pernah memandangku, mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tidak hidup dekat denganku seperti kalian, tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semua, aku pun begitu rindu kepada mereka yang mulia itu. Merekalah umat umatku. Mendengar hal itu kemudian semua sahabat menangis. Subhanallah, beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.